Halo semua, hari ini saya akan menceritakan kenapa saya bikin second channel ini. Jadi kenapa saya membuat second channel ini? Um, karena nggak nggak appropriate kalau di channelnya relix 12. Kenapa? Soalnya di relix 12 gaming atau vlogging dan ngomongnya inggris jadi mau coba yang bahasa yang lain jadi itu kenapa dan ini kenapa ini buat buat menggambar atau reacting atau traveling, Q&A get to know dan lain-lain Itulah. dan kenapa channel profile dan bannernya Mary Riana Youtube Academy Ya itu karena itu dimana aku les untuk membuat second channel ini dan memakai apa aku membuat bannernya ya membuatnya pakai kanval tinggal di search kanva kanva.com habis itu tinggal dilihat. ini di login aja dulu atau di dibikin lagi mungkin udah ada accountnya atau belum ada Jadi, ini bikinnya create a design custom size, terus tinggal copy ininya. Create new design, di situ bisa taruh background. Misalnya, ini bisa upload dari komputer. Kayak ini Bisa ditaruh ke dalam Multiple Bisa juga Pilih more. Draw Bitmoji, atau mungkin QR code, bisa bikin QR code di channel. Misalnya, ini tinggal di copy, Ctrl+Shift+Delete, terus di paste setere. Oke. code. Di situ ada langsung taruh di mana-mana aja. Sari taruh key code yang lebih gede. Kalau sudah selesai kita taruh download png terus download tinggal tunggu download tapi cepat bis itu sudah di save di di file Di situ ada bisa socialblade.com. pilih yang paling atas bisa taruh YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Motion, Odyssey Provo Mixer di Live Story Fire Dan bisa Enter Misalnya ini Oke okay, bentar Salah Terus Bisa yang salah ininya Kayak channel Terus bisa lihat Upload subscriber video views Country Channel type dan user created Bisa di compare Dan lihat di youtube Bisa lihat total grade C plus Bisa di hard Kalau di login Terus bisa lihat Monthly earning, subscribers for the last 30 days, video views for the last 30 days satu kalah. Bisa lihat social blade rank, subscriber rank, video views rank, country rank, dan games rank. Scroll ke bawah terus bisa lihat subscribers, bisa lihat video views dan bisa lihat Earnings udah lagi banyak bisa lihat Live Subscriber Account kalau diklik ini bisa lihat subscriber sini ada Monthly Gain Video Views for like 1-2 ini naik tuh 4000 views di situ ada monthly gain subscribers bisa lihat similar channels atau future projections projections bisa lihat two month, months 4 months mungkin bisa juga lihat 5 years 612 2027 107 bisa lihat feature subscribers bisa lihat feature video views dan gitulah bisa lihat user videos tinggal tunggu ininya disitu tinggal lihat bisa lihat views bisa lihat views rating atau comments dan IST earnings dan rating ada juga ini Tom Kayak sign gitu, bisa lihat similar channels. Can see achievements. YouTube achievements. Can in progress. Terrible news. Your account must be created over two years ago. Uploading feels good. Ooh, 500. <laughs> You're on the tube. You reach 100,000 video views. Terus bisa lihatannya Completed juga bisa lihat I hit a button 12 months, many decisions to make Uploading is cool Feeling comfortable bisa lihat lagi um, terus sudah ini bisa di flip atau crop atau edit image atau background color Jadi saya harap kalian suka video ini. Tapi ini masih trailer, tapi nggak apa-apa dah. Bisa like, subscribe, dan turn on notifications. Dan.